Assalamualaikum teman-teman hari kita belajar lagi. Apa sahabat? Jangan kemana-mana kita mau belajar game door hebat. Mana tadi tabung? Hmm, betul betul sekali Jom kita perangku. Lama hmm, kemana tak satcang? <laughs> iya tadi kena ada adik mengajau saya. Sekarang kita berdua saja, oke? Okay? Jangan kemana, jangan jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, oh, okay, sahabat. Tidak sabar lagi kita lihat perhatikan game berikut ini. Ahah. Eh, yang cuba-cuba. Waktu sahabat ini harus subscribe sahabat. Tunggu ya sahabat dari nah, yang tidak ada subscribe. -nya. You would need a grown up. Oh, iya. Yeah. Tepah, ya. Tepah. Oh. Oh, yeah. <laughs> <tip> <tip> <tip> Bisa deh. Hmm. Bisa ya? Oke. <tip> <Yeah. Cut> out. <tip> <tip> Oke, okay, kudanya lagi jalan loading, <tip> sabar. <tip> ini kudanya lagi jalan belum sampai lagi jabat ya yeah. sambil kita tunggu kita makan kacang di mmm umum bismillah hmm. ah coba yo yo yo yo yo yo yo yo Oh, ya betul klik klik tahan klik tahan sahabat ya, ya bagian mouse yang paling kiri diklik klik, klik tahan klik lagi tekan tekan mouse nya mouse nya bagian sini kabar Oh sahabat Ayo dulu Ini sini nih, dulu, nah. dulu saban. Nih gini Nih Klik Tahan Ya Ya Ya hmm. Tapi mau gimana nih Masuk pintunya. Masuk pintunya. Ininya masuk ke sana. Eh, abang. Hmm. Abang sabar. Hmm. Oh, iya. hmm. Eh, susah. That's amazing. amazing, menang kita sahabat! Wow, ini agak susah mungkin sahabat, hmm. tapi jangan khawatir. Sahabat, kita bisa, kita bisa sahabat. Ini uh, water kita harus ambil baterainya dulu, sahabat. Wah, ternyata lampunya hidup, sahabat berpati kita sambil bateri dulu oke okay. nah sekarang bagaimana sahabat lampunya mati kita kena ambil bateri dulu ya oke okay, kita jalan ambil bateri iya yeah, lampunya sudah hidup lalu kita masuk aja doan nah. oke okay, ambil lagi bateri ini sahabat hidup lagi masuk lagi sahabat wah ini agak susah sahabat gimana caranya ini sahabat Oh, saya rasa gini, sahabat. Kita harus mundur, -mundur. Kita mundur, kita mundur, kita mundur. Oh, harus naik ke atas. Lalu, baru kita lalu sabar. Kotaknya kita mundur ke maju, maju hidup. Baru kita masuk Betul, kok Gimana? Gue oh, bukan Makin gitu Iya, mungkin. mungkin di atasnya. Ya yang Ya betul Wah Siapa? wah sahabat hmm. Siapa? sahabat? Gimana, sahabat? Oke, enggak. Oke, enggak. Oke, game tadi, sahabat. Coba komen di bawah, sahabat. Komen di bawah, ya? Game bagus, tidak? Hmm. Bantu saya. Oke, okay, enggak bagus kita, Tapi, belum tahu. Tahu, kita lanjutkan lagi, sahabat. Iya, hmm. oke. Okay. Wah, kita harus apa yang kita lakukan, sahabat? Apa Sepertinya si mata duanya harus cari baterai dulu. Wah, ini kita masuk aja belum, sahabat. Wah, ini baterainya. Alhamdulillah, -al. lampunya sudah terang Lalu kita pindah sini sahabat Pindah ke bawah. Kotaknya dipindahkan dulu Lalu ke bawah, masuk Eh, oh iya Wah, dia bagi tanda Coba lihat di perutnya, di perutnya ada Ketika berapa sang, Satu, dua. dua, tiga, empat, lima, enam, enam Jadi yang mana? Wah, pintu di bagian bawahnya Ya, betul, itu ternyata sahabat Jadi, kita sahabat Mau cari pintunya, itu sahabat Ya, kalau kita mau cari pintunya, kita harus terlihat dia punya perut. Perutnya ada berapa lubang? Kalau lubangnya empat, berarti kita lihat pintunya ada empat atau tidak, sahabat? Nah, seperti itu. Kalau pintunya dua, maka kita lihat pintunya perutnya dua, enggak? Ah, ada lubang dua, enggak? Itu, Pak. Ya? Oke, okay, sekarang kita mulai lagi, sahabat. Oh, ternyata di sini enam. Oh, berarti di bawahnya sebanyak... Wow, hebat! Oh di gawat ada rintangan otaknya kita geser dulu sahabat kita geser ke depan aja ayo ya ya oh, berat nih sahabat oke okay, maju naik oke okay, samping ke bawah lalu kita ambil baterainya wah lampunya hidup Tapi kita lihat perutnya perutnya ada ada berapa wah satu dua tiga empat oh kita, kita geser ini biar jalan kita laju wah oh, laju nah ya. sekarang hitung lagi perutnya oh batu sabat. perutnya ada berapa itu, lubangnya? ayo, ada dua, itu ada berapa? dua, tidak satu, dua, tidak empat, lima, enam tujuh, sahabat ke sini dulu, sahabat kita, kita harus tahu, sekarang kan pintunya gelap, sahabat kita harus hidupkan lampunya Oke, okay, kita cari begitu. Oh, oh. Ih, Ternyata dekat pintunya sahabat Dekat sini sahabat Tinggal turun aja oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oke, kita geser dulu oh, okay, oh, Geser dulu. Keser dulu. Keser dulu. Keser geser Wah, ternyata dekat sini lagi sahabat mudah sekali cari pintunya sahabat asalkan kita sudah dapat baterainya Oleh kita menang sahabat kita main kita menang sahabat hmm, apa tuh? masih ada ke aku oke sahabat kita coba yang lain ini Oh rasanya nggak harus harus subscribe sahabat ya sahabat yang belum subscribe oke okay, subscribe dulu sahabat supaya kita bisa lanjutkan gamenya oke okay, jangan kemana-mana saksikan terus like share sahabat